Sejarah merek Yamaha dan sepeda motor Yamaha, setiap produk Yamaha, baik itu roda dua, tempel, generator, wave runner, mobil salju, kuat dan berdampingan, memiliki logo yang sebenarnya bergaya triogar tala yang saling mengunci. Logo Yamaha Motorco, yang saat ini menjadi salah satu produsen sepeda motor terbesar, motor tempel dan banyak lagi, mengingatkan bahwa itu berasal dari produsen alat musik, lebih tepatnya, piano dan organ bulu. Terlebih lagi, bahkan saat ini selain otomotif, Yamaha secara global merupakan produsen alat musik yang sangat penting dan berpengaruh. Mari mengenal merek Yamaha dari awal. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe dan hidupkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari channel ini. Yamaha didirikan pada tahun 1887 sebagai produsen piano dan organ bulu oleh Torakusu Yamaha sebagai Nippon Gaki Company, Limited di Hamamatsu. Asal usul perusahaan masih tercermin hingga hari ini dalam logo grup trio Garputala yang saling terkait. Torakusu Yamaha meninggal pada tahun 1916 pada usia 64 tahun, selama Perang Dunia I ini tidak menghentikan merek tersebut untuk menjadi tolok ukur yang diakui secara global. Ketika Perang Dunia II dimulai, pabrik Nippon Gaki memproduksi baling-baling untuk pesawat tempur Zero, tangki bahan bakar, dan bagian sayap. Item ini meletakkan dasar untuk diversifikasi yang lebih luas di tahun-tahun pasca perang. Sementara itu, Nippon Gaki harus berhenti membuat alat musik sama sekali pada tahun 1945. Hanya satu pabrik Nippon Gaki yang selamat dari serangan bom AS pada masa perang. Bantuan keuangan pasca perang dari Amerika Serikat memungkinkan produksi harmonika dan gambang hanya dua bulan setelah menerima dana. Dalam waktu enam bulan itu menghasilkan organ, akordeon, tanduk tabung, dan gitar. Setelah kekuatan sekutu menyetujui perdagangan sipil pada tahun 1947, Nippon Gaki mulai sekali lagi mengekspor harmonika. Setelah Perang Dunia II, Presiden perusahaan Tomiko Genichi Kawakami menggunakan kembali sisa-sisa mesin produksi perusahaan pada masa perang dan keahlian perusahaan dalam teknologi metalurgi untuk pembuatan sepeda motor. IA ya, 1. Tombo, Capung Merah, yang 125 unitnya dibuat pada tahun pertama produksi, 1958, dinamai untuk menghormati sang pendiri. Itu adalah sepeda jalanan 125 cm3, silinder tunggal, dua langkah, berpola setelah DKW RT 125 Jerman, yang juga disalin oleh perusahaan amunisi Inggris, BSA, di era pasca perang dan diproduksi sebagai Bantam dan Harley Davidson sebagai Hummer pada tahun 1959, keberhasilan Y1 menghasilkan pendirian Yamaha Motor Co. LT LTD. Pada tahun 1987, perusahaan berganti nama menjadi Yamaha Corporation. Di bawah nama perusahaan Yamaha inilah, produk musik, logo warna biru, dan sepeda motor Yamaha, Logo warna merah, dikenal luas di dunia dan menjadi produsen yang sangat besar Sejarah Panjang Yamaha Motor Dari Masa ke masa. Produk pertamanya berupa Yamaha Y1 menjadi produk yang sukses hingga berlanjut dengan dilahirkannya produk-produk baru Yamaha berikutnya Pasar pertama brand ini pada awal berdirinya adalah di Jepang Produk baru berikutnya adalah YB1 yang merupakan motor 2 tak 250 cm3 Produk lainnya yang populer adalah YD-1 yang cukup laku di pasaran. Perkembangannya semakin melesat ketika perusahaan sudah merambah pasar ekspor ke Amerika pada tahun 1960. Nama Yamaha semakin populer di dunia dengan terobosannya mengikuti kejuaraan balap bergengsi, yaitu World GP pada tahun 1961 untuk kelas 250 cm3. Pembalap Yamaha kala itu adalah Yoshiko sunako. Kiprah dan sepak terjang Yamaha di kompetisi MotoGP Yamaha turut menurunkan pembalapnya di berbagai ajang balap motor bergengsi di dunia Pada tahun 1960, perusahaan ini mengikuti World GP yang sekarang Anda kenal sebagai MotoGP Pada awal kemunculannya ini, Yamaha belum menunjukkan kesuksesan di mana Yamaha hanya ikut di satu kelas saja yaitu 250cc Pembalapnya waktu itu Fumio Ito harus puas berada pada posisi 9 dengan poin 7 Sedangkan pembalap Yamaha lainnya, Yoshikazu Sunako hanya mendapatkan poin satu. Dengan hasil tersebut, maka Yamaha mundur dari GP pada tahun 1962. Baru pada tahun 1963, Yamaha kembali ikut serta ke dalam ajang World GP dengan menggunakan Yamaha RD56 bermesin dua tak inline twin. Pada tahun tersebut, pembalap yang ikut turun adalah Fumio Ito, Yoshikazu Sunako, Phil Red dan Hiroshi Hasegawa. Mereka bersaing pada 4 seri balapan dari total 10 seri yang diselenggarakan. Kesuksesan Yamaha di ajang balap dunia terlihat di World GP, Isle of Man TT di mana Fumio Ito menempati posisi di podium kedua yang sekaligus membuat dirinya menjadi pembalap Jepang pertama yang baik podium World GP. Kemenangan ini menjadi pembuka bagi kesuksesan Yamaha di masa-masa berikutnya, hingga dominasi Valentino Rossi di MotoGP modern dengan Yamaha M1-nya. Sejarah singkat tentang awal mula berdirinya Yamaha di dunia versi AJ. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Nantikan video berikutnya.